Kesabaran hati Di saat Orang lain menghinamu Bersabarlah Dan Di saat orang lain mengucilkanmu Bersabarlah Dan Bukankah karma itu ada Ya Aku percaya Suatu saat nanti Orang yang dulu menghina dan mengucilkanmu Akan sadar Begitupun sebaliknya Dia akan dapat balasannya Simpanlah baik-baik wajah orang itu, dan dialah yang akan melihat kesuksesanmu nanti, dan sebenarnya kesabaran itu tiada batasnya.